Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yasi harap semua sihat. Okay. Hari ni Yasi nak buat slot kedua. Uh, hampau komen, Yasi jawab. So, kita straight daripada rupanya tu lah. So, basically kalau siapa komen pasal digital marketing ke Facebook Ads dan apa-apa berkenaan, berkenaan marketing ke macam mana InsyaAllah saya cuba jawab kalau Yasi lah. So, hampau komen lah kat video yang banyak view tu. <laughs> video pun 3 ringgit tu. Alright. So, kita baca yang soalan yang pertama. Iaitu daripada Puan Mar Mariatul Qab hati apa ni khabti bahrudin okey salam bang nak tanya untuk bisnes takaful pun sesuai ke nak buat cara ni okey true story apa-apa bisnes pun boleh buat dengan FBX ha sebenarnya video saya share ni adalah salah satu cara untuk buat ads tapi apa-apa jenis bisnes pun sebenarnya boleh buat menggunakan Facebook ads cuma yang penting adalah kita kenal-kenal pasti auding kita siapa konten kita apa ah so auding ni basically setting umur laki perempuan Uh, suka apa, detail targeting tu Apa semua benda tu Yang tu Yang content adalah Sama dengan buat video ke Nak buat poster yang macam mana ke uh, Itu So do benda ni memang rana penting Untuk mana-mana bisnes kita nak buat So tak ada masalah Bisnes apa pun Boleh buat Menggunakan Facebook Ads Terima kasih kena bertanya Puan Mariatul okey So soalan yang kedua uh, Encik Sadam daripada incik Sadam 20 eh nama dia. Okey. Salam cik. Sekarang ni saya tengok saya tengok nak buat untuk lifetime. Paling kurang RM15 RM15 eh. ya. Tak boleh ke RM5? Okey, lifetime kalau hangpa tengok balik video yang share pasal lifetime. Lifetime sebenarnya dia bukan tak boleh kurang RM5. Dia boleh tapi kalau RM5 sehari mungkin tuan Sadam set 3 hari. Ha. Tarikh dia 3 hari. Kalau 3 hari, sehari at least RM5. So, boleh je nak buat uh, nak buat lifetime RM5 boleh. Tapi, satu hari sajalah. Tak boleh lifetime selama-lamanya. Faham tak? Lifetime konsep dia kita set. Aku ada RM15 aku nak spend 3 hari. So, RM15 bagi RM5, RM5, RM5. Itu cara lifetime. Dia bukan, uh, aku nak RM5 untuk berapa-berapa uh, menang tak leh. Itu kalau daily boleh RM5 untuk selama-lamanya pun boleh. Ah Itu cara dia. So, semoga menjawab persoalan. Hmm. Tuan, Saddam 20. Dan soalan yang terakhir, yang panjangkan soalan ni, nama dia laki kot, Fa Kamurudin. Bayaran itu, bayaran bayaran tu apa, apa beza dia? Kalau, kalau macam hari ini RM4, 3 kupang, RM4, 6 kupang, so apa beza kalau kita letak bajet RM4, 6 kupang dengan bajet RM15? Sebenarnya, uh, upah RM4, 3 kupang stand untuk upah daily atau upah rich, atau perish kurang faham tertanya-tanya kenapa by default dia dah RM15 ada beza ke kalau ambil lowest budget dan default budget Pas tu satu lagi soalan kedua part interest kalau kita letak banyak contoh seperti Aiza Osman Siva Bag P. Amin apa apa beza kalau kita tak banyak dengan tak sikit dari segi budget ke ada lagi banyak interest lagi yang kena spend mohon jawapan daripada tuan oi dua soalan apa beza bajet RM15 dengan RM3 RM3 umpang 6 sen sekarang tu yang tu yang latest lah tak salah so RM15, kalau lagi tinggi bajet, lagi tinggi capaian, lagi banyak capaiannya. Contoh, sehari, kalau dengan bajet RM4, dia boleh capai 100 orang. Contoh, RM4, RM400 orang. Kalau RM15, mungkin RM1,500. Itu dia punya pal paling senang lah. Sebab dia tak selesai, ISE menempat, ISE perasan lah. Sepanjang ISE buat, RM1 eh, boleh capai 100 orang. Capai eh, dia bukan, dia bukan uh, uh, setiap, macam mana RM1 sehari, upah dia boleh reach 100. Ha, itu apa isi saya lah. Tapi tak tahu. Kalau dia ikut bergantung dengan konten juga sebenarnya lah. Cuma ni apa isi saya dia roughly lah. Kalau RM1 boleh sampai 100 So, soalan kedua. Interest. Okay, macam mana kalau letak interest banyak? Adakah dia mempengaruhi dari segi bajet ke apa? Okey, macam ni lah. Interest, kalau kita letak banyak... Contohnya, kita, tapi letak banyak yang satu segmen. Contohnya, contohnya Sifu ABS, Aizan Osman, Najib Surah, Kak Ladah Siapa lagi? Ifran Khairi. Siapa lagi? Yang Digital Marketing Power Power, kita letak dalam satu, satu niche. Tak apa, sebab mereka still niche yang sama. Dia berbalik, dia okey kalau kita buat ads, nak letak satu niche yang sama, tapi banyak. Dia jadi yang tak okey kalau kita letak Sifu ABS, loan kereta mudah. Ha, lepas tu barang perabot rumah ha, tak kena mengenal langsung so interest tu bergabung-gabung eks kita nak cerita pasal digital marketing so yang yang loan kereta mudah dengan barang perabot tu apa hai ha so kat situ kat situ dia punya beza dia kalau nak interest banyak boleh tapi ha ni ada tapi pengalaman Yasin kita buat FBS sebab first day, memang Yasin memang Yasin nak sangat-sangat hampa buat split test test dulu split test tu ada letas dulu test modal paling rendah kali RM5 ataupun RM4 something tu. Hang test beli rendah dulu satu hari dengan satu interest. Ataupun nak banyak-banyak RM5 sebab kadang-kadang kalau best practice adalah satu interest satu span. Ha tapi memang modal banyak ah memang sakitlah dan dia main long game. Memang game yang panjang sangat. Bukan kita main nak buat eks hari ni esok untung. Ha dia kadang-kadang aduh kata baik hari ni minggu depan menguntung. So kena kena, kena Mindset tu kena clear lah. Ah, so, dah 6 minit dah. Saya rasa video ni dapatnya Dan hopefully menjawab persoalan Encik Fa Kamarudin. Alright. So, terima kasih kepada siapa yang tanya soalan dan komen dalam video yang 3 ni. So, kalau siapa yang nak tanya soalan, nak Yesin jawab soalan pada dalam video, boleh komen kat video ni. Dan insyaAllah kalau Yesin nice, jawab. So, ini adalah episod kedua dalam hampa komen Yesin jawab. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.